Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial Tema 1 Indahnya Kebersamaan Jum, Tema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku keragaman di Indonesia Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya keragaman tersebut antara lain satu keragaman suku bangsa suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama Contoh suku bangsa di Indonesia ada enam: satu, Pulau Sumatera, terdiri dari suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Dua, Pulau Jawa dan Bali, terdiri dari suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Tiga. Pulau Kalimantan. Terdiri dari suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. 4. Sulawesi. Terdiri dari suku Bugis, suku Minahasa, suku Bol. 5. Kepulauan Nusa Tenggara. Terdiri dari suku Sasak, suku Sumba, dan suku Tawan. Kepulauan Maluku dan Papua terdiri dari suku Tobilo, suku Dani, suku Asmat. Dan masih banyak lagi suku bangsa di Indonesia. Nomor 2 ragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contoh bahasa daerah. Bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, dan bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Tiga, keragaman rumah adat Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda Contoh, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan Selanjutnya, rumah Joglo dari Jawa Tengah Rumah gadang dari Sumatera Barat Gunai dari Papua selanjutnya nomor empat keragaman tarian tarian adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik contoh tari kecak dari Bali yang kedua tari cintrawasih juga dari Bali Tari Perang dari Papua dan Tari Jaipong Jawa Barat 5. Keragaman Pakaian Tradisional Pakaian Adat atau Pakaian Tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat Contoh pakaian adat Bundo Kanduang, Sumatera Barat Skap dari Jawa Tengah Payas dari Bali Selanjutnya nomor 6 Keragaman senjata tradisional Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat Contoh Senjata Rincong dari Aceh Keris dari Jawa Tombak Trisula dari Sumatera Selatan Nomor 7 Keragaman alat musik tradisional Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam contoh alat musik tradisional tambu dari Aceh angklung dari Jawa Barat dan tifa dari Papua pembelajaran selanjutnya keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Berikut contoh keragaman suku bangsa di Indonesia dan ciri khas yang dimiliki. Pria suku Bali Umumnya memakai udeng ikat kepala saat sembahyang. Setiap sembahyang, suku Bali memberi sesajen kepada para dewa. Sedangkan suku Betawi memiliki pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Suku asmat menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.